Bu Bu, bu, bu. sholat duha yang banyak ya? Ya, ya, ya jangan cuman dua rokaat kata Nabi Wasallam, orang yang sholat nya dua rokaat orang bakhil orang yang pelit koret medit ya minta sama Allah yang banyak mintanya sama Allah yang banyak kalau kita enggak kebagian dengan atas doa kita, anak kita dapat doanya. cucu kita dapat doanya. nah sekarang yang kita dapatin rezeki di saat ini emang doa dari kita belum tentu, mungkin dari buyut kita. ya Allah, buka pintu rezeki Turunan saya mendapatkan kenikmatan rezeki darimu ya Allah. itu doanya kalau kita kan minta rezeki cuma buat kita doang.